betul Sampai tetelan biji rambutan apa kawasan tetelan biji rambutan ha ish ish ish is. ni aku kata kalau tetelan biji rambutan Nanti pokok rambutan masuk dalam perut ha tak tahu kau kenal nama betul Tukuk uh dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, <tuk> <tuk> <tuk> dalam perut, tukuk uh dalam perut, tukuk uh dalam perut, tukuk uh dalam perut, tukuk Tidak. Tolong. Aku kena nampak tu pun dalam perut. Jangan risau. Teh, gudah dengar semua. <tuk> hmm? Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Isan! Apa ni? Eh, ini gigi! Tapi kenapa gigi hmm. ini kuning? Eh, mesti Isan dah gosok gigi! Eh, aku gosok dah!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 Oh. <laughs> Yap makanan ni, busa busa lagi. Macam ni. Ha. Dua tiga kambing menari, ibu marah, saya cabut berlari. Hai cikgu. Toko ni. <tik> Tidak ada pun! Uh, penatnya cari! Uh, uh, penat, penat! Penat! tu, Jadinya! Iyalah! Apa tu? Tua tiga uh, dacing! Uh, Baru desain uh, ada cacing! Uh, Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih! Uh, uh, uh. Cigo, <s heure newest> kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, aku rasa sebab cacing dalam perut kau pucuk-pucuk. Dari mulut masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar, kemudian keluar. Oh. Sakit perut aku.